Kita usahain minalalah, kita pandangan aja maksudnya Bu yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita Bu tiap hari kita itu eling nabi, walau ana ambil nakulahinin, Boyo kita setiap saat ngamal di ahmad maulidan harusnya orang islam tiap hari ku nganakno maulid, maksudnya sange sange nabi kotkan awat wajib, maksudnya ini cara pikiran imam tiba Andekan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, itu, itu ya normal lah, wong dinikmat sebesar itu, yokak mau, soros halam, pincang di ayo mau, misalnya bu ya, di nol sukurang, yoke pantas, ayo, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, ya wong, wong, wong, ya wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, Tarik anu yuku sing tu kanjaran sing urun ora sing anak no fame loyo do ora ono kates sing anak no maulit kanjaran sing anak no sing urun iku na panitia malah mangan-mangan. <tuh> <tuh> <tuh> aneh anak no sing urun sing <hesitation> fame ya? anak no yuku sing urun pokok na wa sing urun panitia nitewe fame.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 besar. Apalagi nikmat wujudi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau anna amilna kulahhinin ni ahmad dan maulidan kodekana wajib. Ya tapi gini, gue, karena kita ahlul ilmi maulid itu orang menyanyi belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa gunanya seperti maulid itu raruh najis, raruh halal, raruh haram, sampai nikah sudah diwali apa. Misalnya, senang bapak itu wali di Sopo itu rakyat, itu curah hukum misalnya mbaknya gelombak kue wali ini jerit-jerit ya rasa ngusin nikahnya itu wali apa? wali kita tahu nipu menjual hafe, jubelnya rapal itu oleh di faso nipah cara keluar hakimnya tak faso itu penipuan cara saya di nomornya cek sugeng wong jenis ini itu boleh nikah selawasi berarti <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> setahu gak ini kebohongan gini, cara keluar hukumannya apa enggak boleh nikah selawasi Berat gak? Nanti ratusan ibu Ada sama lama robo Ya aku lana Menutok Ibu mesti bener muni, Wah, Nanti akan saya Nanti akan saya bahagiakan Nanti akan saya bahagiakan Nanti akan dunak rabi ku sunar jinan gak ra. Romo nak rabi sunar rasul tok gak nantar wong wedok itu dosa. Mane ilmu bisa kita tambah. Rabi ku sunar rasul nantar wong wedok haram. Saiki sing mesti terjadi nantar apa sunar rasul. Apa mesti terjadi. Ya siko pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi wa ngatosin Kau tetap mengatasi Nabi Ibn al-Muhimini sanging obo sing Muhimin, Kulawaktin sholatun tetein tuk sholawat, ma'gada selagi ini sepertih lo punurul kawakib cahaya ni lintang. Tak umumkan sumerambah opo solawat al ala ing keluarga Nabi wal ashab dan sahabat ikab Nabi biro prosabat turon halis kabianeka kata ibu tadi ciri khas Ahli Sunnah boh wal jamaah semua solawat harus sampai ke semua sahabat apa ke semua sahabat kalau keluarga Nabi kan muslimah si alisiah ya hormat keluarga Nabi Ahli Sunnah ya hormat keluarga Nabi makanya al ini nggak perlu diperdebatkan karena apa siyah ya hormat al Nabi kita Ahli Sunnah juga hormat. Alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sohabat. Si'ah membeda-bedakan. Ada yang dihormati, ada yang enggak. si akan ah sangat hormat Ali. Tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya. apa? Semuanya. Wismuni turun, jika dibalani jami'ahum. Sekabian. ini menjadi ciri khas madhab Ali sunnah wal jama'ah. Itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sohabat. Ya, kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda benana wa benas si ah fa inna tapi wa'ahanu ababaqrin paham ya? kan beda sekali ya mak kalau kita enggak hormat ke Bilal sing ireng yo kita hormati Ammar melarat yo kita hormati wong sejenis ae ada rambu hormati untuk nah, ayo hormati kabeh terutama Bilal Ammar sing ya mau sing kan foto ireng tadi jadi misalnya umatin nabi kok ireng, ludi saya yo nomatin nabi ireng, jenenge semua bila, nanti aku tapi nak ke ireng, gue tuh suaramu aku si ireng suaranya elak, terus ke adelopo, adelopo, berapa gue dek kelebihan aja, paling gak raine ganteng, nak ireng ya suarane, apes, gue dek, tau misalnya suarane elak, yo keringetewangi, es malara. <tuk marah> <laughs> ala kia mungkin deh soal awa wa i trota hulan keluarga rena pi ala toib sing suci suci. Fasu bahana man moko tumi mohafasu bahana man moko kelawan moho suci ninitet. Khosokan retemto'no sopeman huingadinabi Muhammad solobowo wali wa salam pi asro filmana suipi ilan mulia muliani triacat walmarotip lan dur dure marta. <tuk marah> Ahmad ingkang Allah alam atas paring mawahib paringan. wa semua wong arab di antara ciri khasnya nabi nopo semua nabi diutus hanya untuk kaumnya tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa ila sa'iril aati ni wal aari sallallahu alaihi wasallam wa ala rawasafi ulil maasiri wal manakib. sing dueni biro-pro sejarah kehormatan manaqib sejarah kehormatan maasiru sejarah sing dikenang eling-eling nak maasir sejarah yang dikenang nak manaqib sejarah yang kehormatan lan sejarahne manaqibis Abdul Qadir Jilani karena semua ceritanya tentang kehormat <tipsy> kalau ceritamu jenis gak mana faham apa? apa? kenangan Pak itu ini orang ada bahasa Arabi apa? bahasa Arabi apa? itu orang bahasa Arabi jadi kira-kira usah nulis biografi muda pernah saat kelaparan 2 hari mana ditulis apa? pas pulang orang tua tidak bangga? istri agak bangga bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya lho ngono kok <tuk> ditulis jadwal dol dol kenang ini <tuk> ngora <tangan> <tuk> no <tangan> bahasa <tuk> arab napa <tangan> salatan kelan selawat wassalaman kelan keselamatan daimeni kang langeng karone mutalazimi ni kang lazim karone mesti lazim selalu terjadi ya barang lazim ana barang yang selalu terjadi yakdi kang teko sapa ka iluhu ma wong kang lafatno shalawat dan salam Iya tikang kagal tekol soboko ilmu mawong sing melantunkan solawatan salam, yao mal kiamat ingle m tino kiamat oleh teko hiroho ipin hale ora bakal tuno, tati baca solawat salam yang pasti pembacanya itu ora kagal rugi di akhir rahim pasuk hanaman kosoh selowow al ibasalam dusku nini, semilau rahman rahim awalumana staf tikub iro tei mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah mulai cerita secara ilmiah jadi yang tadi tadi isok berantane Abdurrahman Addibahi bareng berantane Imam tiba teggaji Nabi Muhammad alaihi wasallam ini mulai riwayat ilmiah no riwayat ilmiah tadi ya, ya senang nabi diing ilmu sehingga orang ora mau salalawat tok, tapi ya belajar hukum-hukum sing diajar Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam awallum rumahK perkara Gawe bukaan kita, amreng gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini biro di hadis saya ini. Ibu kelawan no mekano hadis loru. Waroda kang tomeko pahl hadisan an nabiin sangi kanjut nabi. Saya pertama kali memulai dengan dua riwayat hadis. Satu riwayat ini karena ada kodruhu aldimah, karena ono pokodruhu apa, apa kualitas nabi, kodruhu kaderi nabi. Ibu aldiman agung kadarnya nabi cara masuk kadar terbaik semuanya kadar terbaik wa nasabuna nabi kariman terhormat tindak mustaqiman Allah Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini momentari nabi ya inna yusallu Allah dan malaikat saja membaca solawat untuk Kanjeng Nabi. Ternyata betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi solawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al haditsul awal an takhril ilmi sangking segarane ilmu ad fikang detail. Tak fik detail. Warisan Al Qur'anin nateklah, jadi lesan Al Qur'an Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lesanul Qur'an. ulama inna satu-satunya ulama yang menulis harapanin Syaidina Abdillah bin Syaidinal. Maksudnya riwayat ini gak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Qur'an, dari orang yang ulama tunggal. Rodiawu An Rasulullah Rasulillah Alaihi Wasallam An Nuhkal. Nabi nating adikan ina koreisan saat membeli wong kures. Mesti kuresu kanji nabi piamba ya dalam hal ini kanji nabi mbak ikut kanat ono sop wong kures unurun tedi nur pene tila aza bacala ono ingarpe ngersena wa aza bacala kopil ayah loko seturungin tong gawe sop Allah adam ing Adam Jadi nur muhammad ikut ono seturungin nabi adam pialfa yamin dalam waktu 2000 ribu tahun. Jadi 2000 ribu tahun sebelum Allah gawe nabi adam ni komendamel nur muhammad solowong Alaihi Wasallam. Isub pihu mojo taspe oboha eng oboha opo delikan nuru. Isub pihu mojo taspe oboha eng oboha opo nuru mengkon mengkon nur. Waktu sub pihulan mojo taspe sopo al malaikat kato malikat fihi sebab mojo taspe delikan nur. Jatin nur itu selalu baca taspe dan diikuti oleh para malaikat. ika. Falama kholako mengusbang sani gawi sopo oboha opo asya bai ngatem. Ao tea mengkonning galno sopo oboha nuru eng mengkon nur fitinatin tina tindan nabi a. Allah ta'ala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbadu mengko ngeduno ni ingsun sapa Allah taala ila alardi maring bumi fi dhari'at am ing dalam gegere Adam. Dadi ketika Adam turun ning bumi, nur melok ning punggunge Nabi Adam. Wa nanggung sapa Allah ni ingsun fisafinati ing dalam perahu fi sulbi Nuh ing dalam gegere Nabi No Wa ja'ala ini lan guys sapa won ingsun fisubil khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Wah Ibrahim khina qudifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim khina qudifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim fi nari menro Roko, ya pokoknya kula bal-baleh matur pokoke mabni majhul niku sering duwena ibul fa'il songko huruf cer, eling-elinge Jadi wong arab seringnya muni duriba ala zaitun, jarang wong arab muni duriba zaitin muni apa duriba ala zaitun, ya jarang wong arab muni apa duriba zaitun pamulane nak muni ukhmiya alaihi paham ya sajane kan ukhmiya zaidun tapi ukhmiya alai seringe ngono ya kowe ora usah nak sering aku sinaune wis suwe kowe ora ora sering ora ya ora anehane ngono ra tau sinau takok karo Gus nak sering ngono sinauku sering kan aku ora ora sering ora ya ora pokoke urip ngono wae kowe walam ya jalan ora king sir king sir so powo boa sebaca lau yang kulu minda so powo wane ying sun minal asla pito hiroti sangkeng punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiati maring rahim-rahim sing suci alfa hiroti kang membanggakan. dan ini sami berjanji ke ingoten wa ke falah. Wase itu lakromu solo boa al salam boa bagaimana mungkin napi liwat mbah sing kafir sementara kafir guna cis sementara nabi kunur mosok nur sing suci lewat wong sing na, itu tidak mungkin apa, itu tidak mungkin maka ini mazhabi alisun nabi wa'alam ya zalillah, yang nak tiluni atau yang kuluni, sami, sebagian harukan, yang nak tiluni, tumpuh, yang kuluni sami, minal asla bitahiroh ilal arhamis, jakiyyatil fakhirah, hatta akhroja sehingga kita ningsun sebab Allah mimpi ini abawi Saking ya, sanggeng bapak luroeng, yang suhun, wawumah halia utai Iqulam yal takia tau bersentuhan sopo bapak ibuku ala sifahin ingatasi persinaan kotu babar bi san bayi nabi, buitin bui nabi semuanya terbebas songko sing namani si si no, istri apa taro ku sifah hafalam yusibum aruhu min adami wa ila apihi wa umi